sekarang kita berada di depan pura dalam dukuh dan kali ini saya akan bertracking ria untuk itu saya ditemani sama pak Made Sujana dan Mangalit ya uh, pak kira-kira perjalanan -kira trekking ini berapa lama sih pak uh, kalau dalam perjalanan biasa kita akan berjalan selama kurang lebih satu jam sampai di jalan melingkar ini di itu kurang kalau sama. misalnya bolak-balik berarti dua jam dua ya, jamannya ya dan eh, di, pada saat kita trekking nanti di kanan kirinya juga kita akan menemui menemukan banyak sekali tanaman untuk obat, kemudian ada untuk upacara adat dan yang penting itu adalah cuburan yang sangat disakralkan oleh masyarakat sekitar. Untuk lebih eh, tepatnya mari kita eh, berjalan oh, berjalan ayo, Kita harus hewan, mungkin izin handphone dekat, nah, kemudian pun ngajakin makin berpikir cara ini dekat, akan ke pura Prajepati di dukuh terus boleh sampai atas bisa lihat, bisa lihat uh, matahari terbenam bisa melihat uh, pemandangan sekitar. Terus, ya, dari atas, ya. Itu, pan, eh, lautan, lautan yang di Labuan Amuk Itu dekat Juga di Kecamatan Manggis Dan juga Pulau Nusa Penida Juga kelihatan dari sini oh, iya. ya. Nah kalau itu ada awan Bagus banget Pak Oh kalau yang itu, itu namanya Gunung Agung, oh, gunung, Agung. Ya, gunung, gunung yang terbesar kelihatan di Pulau di Bali kelihatan juga, ya? Ya, Memang bagus kelihatan dari sini oh. Apalagi di pagi hari Kita dapat melihat gunung yang bagus Terus Pak, tadi katanya ada matahari terbenam mana, Pak? Nggak ada? Kan jarang-jarang ada oh, di sini. Jarang -jarang. Kalau ya. tidak mendung, baru bisa lihatnya. Oh, Tergantung, jadi kalau kita, kalau kita beruntung, baru ya, bisa, ya, bisa. Oh. Tergantung cuaca, karena di sini kan, daerah yang, yang memang deh. dengan ketinggian 600 di atas, di atas permukaan, permukaan laut, sehingga sering terjadi mendung. Hmm. Hmm, eh, makanya jering, jarang jarang kita melihat uh, matahari terbenam di sini. Oh iya. jadi kita sekarang kita nggak beruntung banget ya. Karena uh, memang di desa, di desa Cibetan tepatnya Banjar Duku ini jarang-jarang sekali ada matahari terbenam dan kita apa tidak beruntung harusnya. Ya Pak, kita ke bawah yuk. Tarik. aja. <laughs> Inilah yang namanya salak kipas, yang uh, baru diketemukan cuman satu pohon di wilayah duko Oh, cuma satu ini? Iya, baru ini saja Aduh. diketemukan. Karena kita juga bisa melihat buahnya juga agak uh, jarang di sini, jarang berbuah. Siapa yang pertama kali nemu ini, Pak? Ini kebetulan yang pemilik kebunnya namanya Pak Nengah mangkuke Ya itu yang yang yang menemukan pertama kali. Hmm. Nah mungkin bisa ibu lihat di sini ada bentuk bangunan ba uh, bangunan yang berupa lapan istilahnya kalau di Bali. Ya ini menurut kepercayaan orang Bali karena ini menemukan salah yang Ajaib. spesies ya spesiesnya Ajaib. berbeda maka setiap hari raya tertentu ini dikasih sesajen ya di, di, diberikan diupacarai istilahnya Cuman setelah. buahnya tetap uh, manis, spesial juga atau enggak mm, kalau kalau buahnya sepet. sama kayak salak bali, ya kaya, agak sepet -sepet ya sepet. agak cepat itu, hmm. itu yang yang baru di, diketemukan ini. Ya. Ya, ya. Tapi selama ini dari kelompok masyarakat dukuh itu akan tetap mengembangkan. Uh, spesies spesies salak yang yang berbeda-beda itu, yang, ya, yang agak langka. Gitu. Ini langka banget ya pak ya? ya? Masih ada satu eh. di Banjar Buku, ya? ya? Di Banjar-Banjar lain di desa Sibetan masih ada pak enggak pak? Eh, kalau di desa di Banjar-Banjar lain kemungkinan ada cuman eh, masyarakatnya itu tidak terlalu tanggap gitu, lah. masih menganggap bahwa itu salak biasa. Iya, gitu, pak. Kita ya. Mari kita ya. lanjutkan perjalanan. kalau malam lumayanlah dingin <laughs> tapi musim-musim tertentu ada juga dingin sekali ada ada. ada. hari ini belum begitu dingin musimnya kalau biasanya biasanya ya, biasanya. biasanya kalau musim dingin itu uh, di bulan sembilan ya biasanya bulan sembilan, sembilan delapan ya. Mulai bulan tujuh, delapan, sembilan itu musim dingin di sini. Oh kalau malamnya harus pakai selimut yang tebal juga. Tapi kalau hari ini enggak ya pak ya? Kalau hari ini enggak. Hmm. Hari ini biasa-biasa. Biasa-biasa. Oh, oh, oh. Dekat enggak nih pak cumburanya pak masih jauh? Ya lumayan lah. Lagi sekitar lagi lima meter. ratus meteran <laughs> dari sini. Nah, ya, ya pelan-pelan. Ya, tidak ya, apa-apa memang gini, beginilah gini. kondisi. Gini. tapi enak loh Pak, ya. ya gini, sebagai petualang untuk <tuk> jalur trekking harus begini. Hmm. makanya tidak semua umur bisa mengikuti jalur trekking ini kalau sama lengan. oh kalau di sini ada juga tanaman-tanaman sisipan ini seperti vanili juga cengkeh ada di atas. Kalau ini tanaman nanas? Oh, ya, nanas. ini sebagai juga sebagai pendukung upacaranya juga ini tanaman nanasnya. Jadi. Ya, sebab... tadi dikonsumsi sendiri atau memang dijual juga? Sendiri ya kan? sebagai komoditi untuk dijual lah istilahnya untuk tambahan penghasilan selain salak. Iya. Nah, jauh nggak pak? Ya lumayan lah dari sini sekitar 300 meter untuk. Jalan terus ke. Jadi kita mau ya, boleh, ya. kita mampir singgah? Ya, ya? ya boleh kita mampir dulu. Ya boleh boleh nah, karena perjalanan kita masih masih jauh ya pak ya. Jauh ya sedikit. Nah ya. seperti tadi dibilang, Perjalanan kita masih lagi 300 meter untuk mencapai ceburan makanya kita mau singgah dulu ke tempat eh, tempatnya Pak Nyoman Geger. Iya Pak Nyoman Geger. Ini untuk sebentar. Ayo berarti. Jalan berarti penjaga gawang ini apa ya nyaman iya perkenalkan inilah masyarakat dukuh sampai sebentar ya Nah, kayaknya tadi sudah cukup beresir haji rumah Pak Gagel dan jangan kaget kalau Anda trekking ke daerah dukuh ini Jangan kaget kalau misalnya melihat ada rumah permanen seperti rumahnya Pak gagal ini di tengah kebun salaknya. Kalau yang di desa-desa lain di lahan-lahan lain itu rumahnya kan ber, e, berkumpul-kumpul terus baru ada sawah gede. Nah kalau di desa Duku sendiri itu e, ada rumah permanen di tengah kebun. Dan sekarang kita mau kayaknya mau lanjutin ke ceburan aja deh. Kita mau pergi. Terus aja. Selamat ya, selamat selamat. Selamat selamat. Selamat, selamat selamat selamat selamat Ayo Pak, Ayo, Pak. Mari hari Kita lanjutkan perjalanan Ayo Terima Terima kasih Sudah, sudah. Uh, tadi sudah ambil buah kelapa dan Pak, dan mengambilkan saya satu buah kelapa. Dan sekarang mau di itu ya, Pak? Ya, Iya, dibuka, cari ya, airnya. Uh, capek nggak, Pak? Na tadi naik, Pak. Enggak sih, sudah biasa. Soalnya, ya. buka ya, Pak? Ya, ya. biasa saya tetap minum. Nah, sudah si. minum. iya, Nih air kelapanya. Hmm. Nih, air kelapanya saya minum ya aduh berat <Gunpah> masih full soalnya airnya oh. agak masam. agak masam pak gak apa-apa ya minum gak apa-apa besok hmm. <Gunpah> aduh, oh, mau, mau gak? enggak mau <Gunpah> <Gunpah> mau dong enak loh Ger. Buah kelapanya eh, apa? Dalam-dalamnya itu bisa diambil? Apa sih, kuad ini apa ya? Bisa, tapi untuk mukanya susah oh, kalau pakai. Nggak ada alat. Jangan lagi. Bapaknya mau? Udah. Duduk <laughs> yuk. Awas kena, itu celananya rusak nanti. Agak masam apa ini memang? Memang begitu rasanya. Memang begitu rasanya kalau masih udah manis, iya masem, ada. Hmm, manis yang jarang <laughs> Dalam proses perjalanan dari daripada tamu-tamu nah, Beristirahat di sini Tapi karena di atasnya tidak permanen tuh, Dulu atasnya apa saya? Pakai daun salak Iya oh, pakai daun, daun, daun salak, salak. Atapnya pakai daun salak Terus Uh, dipakai bambu, nah karena dulu ada angin ribut di sini kena angin ribut akhirnya roboh dan sampai saat ini belum kita perbaiki. Terus tahun berapa uh, robohnya ini pak? Ini oh, tahun 2004 ribu empat. Dulu yang bangun memang masyarakat. Iya ya, masyarakat eh, di sini yang buka. membangun. Kebetulan waktu itu dapat bantuan dana dari Yayasan Kehati dulu ya yang concern yang concern dengan e, masalah lingkungan gitu ya. Terus saya. rencananya kapan mau dibangun lagi pak? Ini sebentar lagi kan kebetulan e, sudah ada e, perencanaan dari Banjar Dukuh yang akan memperbaiki hmm. gitu, untuk lebih lanjutnya gitu. Oke deh pak, lanjutin yuk, Ayo, oh, yuk kita juga. jalan aja. Masih jauh soalnya. Masih jauh, jauh. jauh. Berapa, 200 berapa meter? Dua ratus meter. Okay. ya beginilah jalur trekking jalur yang sangat menantang menantang untuk jatuh makanya bagi usia-usia yang sudah lanjut tak bisa pakai trekking kenapa pak lumayan buat bersih badan kok langsung lo I'll <laughs> oh, get me. Yeah. Nah sekarang kita sudah berada di tengah-tengah ceburan yang bercakarata ya saya. Ya ini inilah kolam yang disebut-sebut oleh masyarakat suku hmm. yang namanya kolam ceburan. Ya ini dibuat oleh masyarakat dulu. Ini yang dibuat ya pak ya? Kalau yang ini asli ya? Ya ini yang di belakang kita ini adalah rembesan-rembesan air yang tidak pernah surut ee, surut sama sekali biarpun, biarpun musim turut. panas bagaimanapun Marau. airnya tetap dan kalau mungkin nanti bisa merasakan airnya di sini agak dingin sekali. Iya, agak dingin. Ya, panas pak. pak? Kalau ini namanya suka gumbul. Iya. Ini adalah rembesan dari eh, atas ini, airnya merendah Ini tebingnya ini tebing yang alami, Masih alami. Dan ini. Uh, tadi Bapak Pak Majusiyah juga menjelaskan bahwa di kolam ini pernah terdapat tura eh sanggah ya, Pak ya? ya. Sanggah. Ya. Cuman ya. Ini, ini bekasnya kena, ya, uh, terkena oleh air hujan akhirnya tempat eh, untuk maturan istilahnya itu atau Pura itu sudah eh, agak roboh dan usang Terus kalau sekarang mau maturan gimana Pak? Eh, kalau di sini biasanya masyarakat langsung di tepi-tepi telaga itu ya untuk mengaturkan sesajen gitu. gitu ya. boleh diminum nggak pak? boleh boleh ya ah jangan, ya, jangan jangan terlalu banyak yeah. <laughs> untuk un, dalam artian untuk berkumur aja hmm. untuk pegar, aja. agak dingin ya sehid masak sayangnya nggak <laughs> terlalu besar ya jadi nggak bisa dipakai mandi ya pak, ya ya yeah. ya kalau untuk mandi biasanya kan ditutup itu ditutup biar besar dulu air di kolam kemudian kalau mau mandi dibuka tutupnya gitu hmm. Ini kan untuk kerempesannya aja itu, pembuangan itu. Hmm, seder banget. Kalau Anda kesini, Anda mesti cobain ini air kantorannya seder hmm. banget. Ada yang mau cobain, kru? Uh, hari sudah semakin gelap dan kita mesti pulang cepat uh, dan jalannya juga semakin terjal Pak ya iya sekarang semakin uh, medannya semakin terjal dan semakin sulit untuk dilalui karena kita sudah agak malam, kalau siangan masih bagus di sini uh, Enggak lihat apa-apa ya Pak ya, dan tadi kita juga dapat informasi bahwa kemiringan daerah ini kemiringan yang kita lalui ini, medan ini, sebesar 70 derajat Iya. ya Nanti hmm. saya ya, lagi Pak aduh capek dan sekarang kita lebih baik kita pulang aja kali ya pulang so, yuk. Yuk, yuk udah capek banget dan jalannya juga agak lebih teratur di sini ya ya sudah udah agak tidak terlalu menanjak und unda-undannya sudah bagus sekarang Enggak terlalu menanjak Enggak, enggak terlalu menanjak oke okay, yuk pulang itu nyaman malam juga Uh, sekarang sudah jam 7 kurang 20 menit dan kita sudah sudah sampai di tempat terakhir tujuan terakhir itu di pemukuran. Dan sebentar lagi kita akan beristirahat sejenak karena kita sudah mengeluarkan banyak tenaga kering. yang dan keringatan cukup banyak. Dan tapi tapi walaupun ini uh, melelahkan dan melelahkan dan mengeluarkan banyak keringat, asik untuk Anda-anda yang mencintai petualangan. Dan untuk menguruskan Badan. Badan Untuk Anda yang, yang gemuk. Ayo kita isi ya.